Idza shallaitum alal jana fi akhlisul haddza'a. Idza shallaitum riqala nyalati niru. Asal mulanya kalimat shallaitu itu tidak ada tasdidnya ya. Setiap asalnya kalimat salat aja. kemudian ditambah tasdid ayin fiilnya menjadi shola shola itu fiil madhi fiil munduruknya yusolli okay, fiil munduruknya shola yusolli taslian tasliatan musollan bahwa musallin pada musallan sholli lah itu ya kalimatnya sholli kemudian berjumpa dengan domi robek mutaharik maka harus disukun sehingga menjadi shollaitum idha shollaitum rikolo nyalati niro nyalati apa alal izi sholat jenazah jika kalian sholat jenazah faakhlisu itu asalnya kholaso ya tadi ditambah tasdid kalau yang sunis ditambah hamzah menjadi kalimah af'ala yuf'ilu if'alan iye fa akhlisu mongko padha ikhlasna nira kabeh laha maring salat jenazah ado'a ing ndongaake lafal salat sendiri itu kan ada tiga arti satu salat itu artinya adalah berdoa Dua, sholat itu artinya bersolawat. Tiga, sholat itu artinya salat. Nah, ini yang dimaksudkan adalah sholat jika kalian sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu berarti nyolati mayit. Kemudian, kalimat apa ya bedanya jenazah, antara jenazah dan mayit? Coba dipikir onok kalimah mayit onok kalimah jenazah apa ya sebagian ulama menjelaskan dikatakan mayit itu belum final perawatannya masih dalam proses perawatan belum dikafan dan belum dimasukkan keranda Lewis nah, dimasuk nolang gede keranda, keranda cara jawabnya apa ya, pendoso ya. Biasanya dikepujian pendoso di no kereta Jawa kereto Jowo, ya. Itu. Nah, wis masuk belum ke situ akan dilaksanakan sholat jenazah itu namanya ganti jenazah. Hati nama itu saat les meninggal. Sampai selesai dimandikan dan di kafan, Kemudian akan disolatkan, saat disolatkan itu Sebagian ulama menjelaskan itulah namanya jenazah Itu perbedaan jenazah dengan mayat disitu ya. nah, Rumah sakit itu namanya kamar mayat atau kamar jenazah? Kamar mayat ya Berarti belum proses itu ya diklimbruk, nono-kono disek, menekmati, diklimbruke, terus dimandikan, dikafankan, setelah dikafankan akan disolatkan, maka namanya berubah menjadi jenazah. Jenazah itu janazatan itu itu isimufrot. Jamaknya adalah jana izu, jana izan, jana izin, jana izu, jana izah, jana izi. Itu jamak, Arti nek mayite berubah menjadi jana iza, jana iza, jana iza, jana iza, jana iza, jana iza, jana iza, jana iza, jana iza, jana iza, jana La Rasulullah sabdakan idza SOLAITUMUL idza sholaitum nyalati niro nyalati opo MINAL jana izi nyalati jenazah nek nyalati jenazah fa akhlisu maka ikhlaskan kalimat-kalimat doa itu berarti mulai kita takbir Allahu Akbar, setelah takbir pertama kita baca fatihah. Setelah takbir kedua kita baca sholawat. wis cukup Allahumma sholli ala Muhammad menurut wisan. Akan tetapi yang terbaik sholawat yang sama dengan tasahud akhir jenengan. Atau sholawat dalam tasahun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa Ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Itu ya yang terbaik. Nek kedawan ya, bis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar takbir ketiga. Nah ketiga ini doa untuk memohonkan ampun kepada Allah terhadap jenazah. Memohonkan ampun bisa kita ambil yang paling pendek. Allah mafir warhamhu wa'afihi wafu wa selesai sudah. Apa lalu san? Allah mafir warhamhu wa hanya empat kalimat tok ya. Nak kepingin sing pendek cukup Allah mungfir lahuhu warhamhu wa afihi wa fuadhu. Nakepingin sing panjang itu Allah mungfir lahuhu warhamhu wa afihi wa fuadhu ditambah wa akhirin luzzulahuhu, bamasik mudholahuhu tambahan ya, wa kesilhu bilma'i wat saljiwal barat tambahan itu ya. Maksudnya nak kepilih sih dua ikut tambahan min khotoyaya itu tulisannya Insyaallah Allah tidak seperti itu. Di sini ini mil khotoya itu tulisan yang mungkin tidak benar. Begini min khotoya itu ya min khotoya atau minal khotoya. ya minal itu nonnya itu tidak disukun tapi itu dipatkah seharusnya ya min al kama yunak kotaubul kama yunak koyta kalimannya di situ seperti kama yunak koyta sauba al abyadu minat danes wa abdilhudaron min mintari wa ahlan khairon min ahli wa zauchan khairon min zauchi wa adkhilhul jannata wa aithu min adzabil kubri aw min adzabin nar Nek guru ngapal ya kumane ya. Sing pendek Allahummaghfir warhamhu waafihi wa'fu Sebagian ulama mengatakan iku nek mayite lanang, nek mayite wedok Allahummaghfir warhamha waafiha wa, wa anha. Nek mayite loro Lanang karo, Allah makhfir Ya, Allah makhfir diganti Allah makhfir lahuma, warhamuhuma. Ya, nek majitil lanang widok podo ya. Jadi widok ya Allah makhfir Mayiti luruh lanang widok ya Allah makhfir wedok Jadi kalau musananya, tasyiahnya itu tidak beda. Lanang wedok bodol, lanang karu podo, wedok karu bodol. Kalau lahu khusus lanang, perempuan laha. Sebagian mengatakan seperti itu, tapi aku suka tanggahu. Masalahnya kembalinya kepada mayit tetep berdoa ya Allah magfir warhamhu waafi waafu karena kembalinya hu ini bukan kepada lanang wedoknya tapi kepada mayitnya dibantah karo sejenazah nek nah wis di pocong wis di kafani itu wis gak mayit jenenge wis jenazah maka diganti Allahummaghfir laha warhamha waafiha waafu anha, aku, bagas seneng milih. Saya Allah mampirlahu warhambu waafi waafwana jenengan seneng sedikanti. ha monggo ada sebagian ulama menjelaskan seperti itu, termasuk imam As-Safi'i gimana? dia nak lima panjang doanya, itu tadi setelah takbir yang ketiga ya takbir pertama fatihah takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa memohonkan ampun kepada Allah terus takbir keempat memohon kepada Allah agar pahalanya mayat ini betul-betul dinikmati di surganya sehingga tidak terhalangi oleh apapun doanya bagaimana Allahumma latahrim ajak rohu ya Allah jangan engkau Gugurkan pahala dia, walataftina baktau dan jangan panjenengan timbulkan fitnah keluarga setelah ditinggalkan mati. Allahumma latahrimna adzrohu walataftina baktau waja'alhu jannata maswah birohmati kaya Gimana? setelah takbir ketiga memohonkan ampunan, setelah takbir keempat memintakan surga kepada Allah untuk mayit. Melaknat disingkat Allahumma la tahrim aja roha wa la tahtimna ba'daha. Terus Wa ja'alha jannatan maswah bi rahmatika ini arhamar rahimin. Iki diapalno dhisik apa dipraktekno to? Nek diapalno ayo diunekke bareng-bareng. Wong pendekele ya. Nek shalawat e kan, nek gak sanggup sing dawa ya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Wis mari. Kemudian setelah takbir ketiga monggo. Hai, Allah hai, warhamhu, warhamhu wa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, betul hai, hai, hai, hai, hai, surga. hai, hai, hai, hai, Allahumma la tahrimna ajrahu. Monggo. Sing senengane hu ya Allahumma la tahrimna ajrahu wa taftinna ba'dahu wa jannata maswa bi rahmatika ya arhamar Enak is. Yes ini sik gremya gremya sih apa bahasane gremya gremya ini Nah tak balenane maneh gak apa-apa sampeyan insyaallah kan hafal Setelah takbir ketiga Allah magfir lahu Allah magfir warhamhu warhamhu wa wa'fu anhu wa'fu Allahu akbar Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna bakdahu wajalhu ja jannata maswah, maswah. birohmatika ya arhaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pedawan? Maswah. E -e. Maswah itu tempat kembalinya surga. Ya Allah jadikan mayit ini tempat kembalinya ke surga, bukan ke neraka. Gitu ya. wajah ja'alhum mathwah. Mathwahun. Mathwah di birohmatika ya semuanya itu atas belas kasih sayangmu ya Allah hati masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita enggak tapi karena rahmat, ya tondo tanda ini mendapatkan rahmat Allah itu amal ibadahnya baik, ya amal ibadahnya gak api ya tondo, tondo rahmat untuk masuk surga kecil kita awali dari takbir awal, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dewi akbar, Allahu akbar, Allahu Allahu akbar, Allahumma akbar, ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama ala Ibrahim. Wa Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad, waala Ali Muhammad, Kamabarak Taala Ibrahim, wa Ali Ibrahim, fil alaminak innaka hamidum majid. Tagnya itu ada yang pakai waala Ali Ibrahim, ada yang pakai wa Ali Ibrahim. Nah esin Muhammad selalu waala Ali Muhammad tidak wa'ali muhammad enggak tapi wa'ala ali muhammad Ibrahim Ali Ibrahim monggo dengan nilai yang mana yang penting tahu teknya itu dimana ini mengguni sokhah di kusunah setelah solawat Allahu Akbar takbir yang ketiga monggo Allahu Akbar Allahu Lahu warhamhu waafihi waqfu anhu saiki hane karo huma karo hum karo huna diguak disik gara-gara bingung nanti kalau sudah apa Allah magfirlahu gampang kekepingin sing Allah magfirlaha warhamha waafiha waqfu anha gampang tapi nek hu guru ngapal kate akan tengkek -teng nang nggone huma bingung gak sida apal nanti dilupakan dulu kita ulang setelah takbir ketiga Allahu akbar Allahumma aghfir warhamhu wa'afihi afihi wa anhu Allahu akbar Allahumma latah rinna wa la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waj'alhu ja Jannata maswah birohmatikaya ini. Assalamualaikum warohmatulloh Iki singkat, duwo-duwo Assalamualaikum warohmatulloh Boleh? Assalamualaikum Assalamualaikum, boleh ya? mengnyolati seumur hidup sekali kepada jenazah itu, ya tidak, Pak. Ojo merintih-merintih ya. dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oh ya, arukadani, pokoknya rikum nyolati. Terus gara- gudal nyolati umpamane. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Beres ya. Nah. Dedok situasi, tapi nak cari gak oya oya obambeo, 12400 lah, 000000 kuman, 000000 tambah ni panjang yang, yang, yang di tengah itu, 50000 yang 50000 kapanjang, 50000 kapanjang, 50000 kapanjang, 50000 kapanjang, patek panjang, 50000 kapanjang, 50000 Ceng dungone. Iya. Apa? Ya ini. Ceng isari iki kan Allahumma la takhirna ajraha wala tahtina badah kan aga. Tapi di sini panjang ya. Dijukuk gurine tok iku. Allahumma la tahrim la tahrimna ajak roha wa la tahtinna dan di sini kalimat wa la tudin lana bakdaha Buntutti itu ya, itu khadis yang panjang itu. Nek keping lengkap itu Allahumma gfir lihayina wa mayitina wa syahidina wa gho'ibina wa sahirina wa kabhirina Kenapa bingung yang berbicara ini? Boleh sempat pendek ikut di syai ya? Tadi kan dari pertama saya sudah menyampaikan ya salat jenazah itu kita pakai yang empat takbir tidak yang lima tidak yang enam tidak yang tujuh tidak yang delapan tidak yang sembilan kan ada yang takbirnya sampai sembilan ada toh di dalam kitab ini ini kita yang ambil yang empat. Jadi ini gak islam islamannya enggak, ya, gak dianggap nganeh-nganeh enggak. Ya. Jadi, ngane -ngane, jadi tetap kita mengikuti yang empat. Nah alasannya harusnya kok bukan nganeh-nganeh enggak? Panjang ini guru ngapa? Takbir sampai lima sampai enam bingung, apa apa guru ngapa tuh nani? Ya kan? Maka kita ambil yang paling gampang. Allahu Akbar Walallil Allahu akbar Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ali Ibrahim Ada yang pakai filalamin ada yang pakai langsung kami hamidum majid Aku seneng sing langsung, innaka kami majid?" Tidak pakai vila alamin dan dengan seneng sing mundi. itu tadi selawat. Setelah takbir kedua, kita ulang dari pertama, "Allahu akbar, khairil mahu mubialaim Allahu akbar. Oke, okay, ini aminilo ya. Masalahnya gak imami mau gak bantar, sedang nunggu imami gak ngerti diwocobu antar. Mamumu amin itu belum ada contoh. Jadi mau sir nisir. Bahiku mati nih awan proses solatnya bengi atau mati bengi proses solatnya awan tetap dibaca sir tidak dibaca keras enggak kita ulang, Allahu Akbar nanti niyatnya guru ini gimana, niyatnya apa niyatnya menurut Imam Madhab ini beda ya menurut tiga Imam Madhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas terus kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu niyatnya sebelum takbir tiga tiganya ini sebelum takbir. Tapi Imam Syafi'i saat takbir. Jadi saat takbir Allahu Akbar, ini gak muni Allah Maha Besar enggak. Tapi atine usolli. Apa? Janazatan arba'at takbiratin fardhu kifayatin dari imam ya imaman lillahi ta'ala ini eh. nah, awal ini saya saat akan takbir itu nunggu niat ini niat sholat jenazah eh. mari eh. karena ini harus yakin ya, sholat jenazah itu tidak berdoain enggak tapi berdo kifayatin Ati nunggu ni, niatin dia neng ni nok farzu kipayatin, neng mustaqbilaki blatin nih barang ini ya. Kan ngelatih jenazah tetap jenazahnya diarah ke blat kan? Kemarin sudah dibahas. Neng Menowo jenazah Luruh Lanang. Ceng lanang lagi paling cedek dengan paling dekat dengan imam sholat atau yang nyalati terus kemudian jajar ini jenazah perempuan jajar mana jenazah anak-anak yang paling jenazah dewasa laki terus ngadeke imam pas pancer kepala ini jenazah tapi ini perempuan ini sedang hamil maka berdirinya di tengah Tuh tentang posisi berdirinya imam. Di sini tempah hari sudah kita bahas. Balik nyolat di mana? <S beige> Allahu Akbar khairil maghububi alaihim wa labdolin. Allahu Akbar Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala muhammad wa ala ali muhammad kama barok taala ibrahim wa ali ibrahim innaka khamitum majid allahu akbar allah maghfir lahu warhamhu waafihi wa'fu anhu wa ja'alhu jannata maswah bi rahmatika ya ya ini digandeng pisan karo sing Minta untuk dimasukkan ke surga. Nah dipilah takbir mana? Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrohu Wala taftinna ba'dahu Waja'alhu jannata maswah birrohmatika ya arhaman rohimin Waja'alhu ya Allah jadikanlah mayat ini. Jannata maswah tempat kembalinya adalah surga. Birokhmatikaya arhamarrohimin sebab karunia belas kasih sayangmu Ya Allah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Gimana? Sudah bisa? Dicoba dengar ke situ apa biye? Terang ya banyak sekali ya doa jenazah itu tidak hanya ini enggak tadi eh, Singdur itu kita ngambil yang Allah lahu warhabu wa'afi wa'fu itu dok terus kemudian yang keempat minta kepada Allah agar pahalanya tidak terhapus Allahumma la tahrina roh ya Allah jangan Panjenengan hapus dosa Oh pahala-pahalanya Ya Allah wala tahtina batau Ya Allah setelah kematian dia keluarganya tidak terjadi fitnah masalahnya seumurnya terjadi fitnah contohnya apa? Ya, selamatkan barengan terjadi fitnah kan ya, sampai mengambil harta warisan yang belum diwaris kepada ahli warisnya Kadang-kadang ada anak yatimnya ono sing selamatan kan haram hukumnya. Berarti kiai-kiai sing diundang dicekoki duit haram, duit arek yatim. Yeah. Makanya ada doa Allah <tuh> la tahrimna ajarohu wa la taftinna jangan sampai timbul fitnah setelah kematiannya. Ya. fitnahnya ada lagi yang rebutan warisan, ceng betok ngeyel jaluk bagian podo karo ceng lanang, nggak bisa ya. Ceng lanang jaluk double pin telu apa masalahnya? Saat sakit dia yang ngerawat kok. Jaluk minta double pin telu enggak bisa. Ngerawat itu pahalanya surga, bukan pahalanya bukan warisan, bukan. warisannya ini nggak bisa dirubah ya. Sak pikul sak gendongan ya sudah itu bagiannya. Lebih cepat dibagi lebih bagus. Pagi ini, ya, malam ini meninggal Besok pagi dipecah warisnya Itu yang terbaik Tapi ya, kupingnya itu dunia, oh, juga Gampang panas hmm. ya, juga Gampang panas kupingnya Kembali Masih ada berapa menit? Berapa? 13 menit Berarti praktek tenangan Mayitnya digorengnya mayitnya ini pocem, Bu Guru. Heeh. Uh, Ini uh, apa Iya, di sini seperti itu teknya. Uh -uh. Hanya-hanya itu, makanya tadi saya ngomong tidak hanya ini teks bacaan-bacaan doa Mungkin panjenengan bisa baca nunggu nifas sholatan komplit Di sana ada tuntunan sholat jenazah Atau mungkin jenengan bisa dibulu rumah rom yeah. Terus jenengan pakai walatu di lana bak sudah bagus apa pakai yang ini aku khawatir ini belum biasa terbaca yang biasa dibaca Allah buma lata ajarohu kemudian wa jaluh jannah maswah bi kaya itu fikih maksudnya hadis yang sudah difikihkan maka di situ ada cara sholat jenazah di dalam fikih itu dijelaskan hanya kesimpulannya saja satu adalah baca fatihah 2 baca sholawat 3 memohonkan ampunan kepada mayat yang ketiga memintakan dia untuk dimasukkan surga sehingga pahalanya tidak terhalangi sehingga kalimatnya Allahumma la Kemudian walatudh dilana dengan Allahumma la taftinna itu sama ya. Tu dilana itu tidak tersesat. Ya, jadi sing meninggal ini gak tersesat sampai nang rokok tapi munggah nang surga, sing urip juga tidak tersesat cara ibadahnya, cara perawatan jenazahnya. Nah, mari Gimana? nah ini nanti jenengan sudah hafal pakai ini ya ini belum apa jenengan naik semburi tadi Allahumma latahrimna ajrohu walathul lana badhu ya kalau pakai itu monggo ya di cukup butuh tetok ya Allah jangan engkau hapus pahala dia maksudnya pahala ini tetap tidak terbatalkan supaya sih membatalkan ganjaran yu, wakil banget deh, ake banget loh ya sing membatalkan pahala ini lo wakai banget. Pemenang pahalanya sedekah, dia ngomong ke langsung, ngomong cara bahasanya itu mundat-mundat. Peng -mundat. sedekah itu kan diuji karo Allah ya walaupun sedekah kepada anak, anak yang Wes di kuliah nomari, nang wong tuane gak berneg bles, celo cewo neng gak jowo di. Terus wong tuane ngonek-ngonek ke walah do, do walah lele kontak kuliah-kuliah ke, ndak ke, buntu sak pirang-pirang tipun -pirang do to, jati anak duraka. Yowes habis. Jadi saat kita sedekah itu, kita ngamal kayak gini ini, wes. Kakono sinkrono saktiannya Allah semuanya karena Allah. Nakono menungsa mesti kecelik, kepingin ada imbal balik kecelik. Makanya amalan kita betul-betul kita ikhlaskan di sini tadi, kita juga diminta sama Rasul Wa Hu, disuruh mengikhlaskan saat mendoakan mayit. Sholat jenazah pakai komando, komandonya gimana? As-salatu jamiah, sholat jenazah dengan berjamaah. Coba yang nggak imam? Oke, nanti di sini siapa? Apa? Lah Oh, jadi ya tahu, sama jadi Ayo, enggak dalam hadisnya menjadi enggak ya. Oh. Oh. di <tuh>. Oh, tidak hanya kaki kok ya boleh berdiri di belakang boleh nanti khusus untuk nah. ini dianggap laki ya jenazahnya tapi berdirinya sejajar dengan kepala karena tidak ada sujudnya masih roto mepet mempet mengharap gak kopong karena gak pakai rupuk gak pakai sujud gak khawatir kesondol sondol untuk ke gurih kan asolatu jami'ah Allahu akbar alhamdulillah Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maafkanlah Allahu akbar. Allah malakatul perawan dan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warohmatulloh. Gimana? Masih ada yang perlu dibahas? Masih belum. Oh, kanal taqlidannya kanal ya? loh, Enggak ada syariat tahillah enggak ada biasanya solat itu dilutng ini tahillah ini sampai sikili geringgengan barang enggak ada itu ya maksudnya saya mencari dasarnya belum ketemu belum ketemu pun halnya dasarnya ya di kitab ini ya enggak ada sampai halaman seribu lebih belum kita temukan nanti baik itu di rumah di masjid ataupun di kuburan setelah sholat ya selesai buayar. Doanya di mana? Doanya ya tadi di dalam salat. Allahumma ghfir warhamhu wa afih wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la takhrimna ajarohu wala taftinna ba'dahu. Di kitabnya tadi wala yudhil lana ba'dahu. Gimana? Cik guru ngapal. <tuh> Ayo dibaleni maneh. Allahu Akbar. Ya, senda kepi pe persis, senda kepi pe solat. Alhamdulillah, <t> <todo> subhanallah <t> dan <todo> minallah. <t> Mana di <todo> kiamatin itu, mak menowo, moconek apa? Suarane pelan, itu kan cepat ya Jadi kaya wasol, walaupun tidak wasol, kaya wasol. Wallahu Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka khamitum majid Allahu Akbar Allahumma khufirlahu warhamhu wa afihi wa'fu wa anhu Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhil lana Assalamu'alaikum Assalamu Assalamu'alaikum warahmatullahi. Assalamu Tapi kadang-kadang ana -kadang sing assalamu alaikum assalamualaikum warahmatullah saya tidak tahu jadi yang saya tahu assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah terus syaratnya apa ya salam itu kan nolai maksimal ya sampai pipinya ini kelihatan dari belakang assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah, ketika mikro godek, Assalamualaikum warahmatullah, enggak itu, enggak ya, tapi sampai putihnya pipi Rasul ini kelihatan dari belakangan begitu, gimana sekali lagi ya? Uh -uh. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maliki mitid, ia na'budu wa ia nasta'in stahil. Ih, dinas sura konstaklim, an'amta konladina, an anta Khairil ma khubub ya laihim Allahu akbar, Allahumma masan ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ka masan le ibrahim wa ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama baraka ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamin innaka khamitum majid langsung innaka khamitum majid boleh Allahu akbar allahumma khair warhamhu wa afihi wa'fu wa anhu Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajarohu wa la tudhillana wa lahu assalamu alaikum wa Assalamu alaikum wa Alhamdulillah. Kan ibu-ibu gurung kan? Jam belajar salat mana? jadi walaupun ibu-ibu tidak sadar eh. sementara demikian kajian kita kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahu wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>